Kak, Sungai Jawi, guys! Sungai Jawi, Sungai Kapau. <tuk> Hai, kita, guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di diraga Channel Oke okay guys, kita mau Mujur ke Sungai Lembu namanya Sebuah objek wisata Buat mandi-mandian lah Jadi jarak tempuhnya lebih kurang nanti 40 katanya 40 kilo Oke okay ya, kita akan pesan kita habis di, diajar tanjakan itu di jalan kerja sakti ini guys. Oke okay, jalur Lintas lumayan padat ternyata pagi ini. Ya, kita guys. guys guys, kita udah sekitar satu jam goesnya nih kita turun-turun lah ya jadi mungkin separuh lagi perjalanan kita menuju spot uh, wisatanya uh, capek nah, itu juga lah Oke, okay, kita udah di kawasan Pasar Minggu, baru melewati Pasar Minggu, jadi ini kiri kanan kita ini ada perkebunan sawitnya PTPN 5 yang ada di Riau, di Kampar. Sekarang langsung momentum ke bawah <laughs> sepertinya lumayan menyenangkan nih guys lumayan shahdu lah kayak anak gois gitu Guys, kita udah di Majapahit, nama tempatnya nih nah, desa ya, disebut dengan Majapahit. Hey, hey, hey, hey. Adalah lagi isi minyak kita nih guys. Mantap guys. Oh, Mantap lah tuh pada mojok di bawah hai, yang rindang kan. <laughs> Sengih lembu jalan masuk yang sebelah kiri oh ini jalan masuk ya bu oh ya ya jauh ke dalam tuh pak ada 2 kilo berarti yang ini ya sekitar dua kilo lah ke dalam sudah memasuki menuju sport uh, objek wisata sungai Lembunya nih guys kira-kira mungkin 2 kilo lagi atau sekiloan lah pesanannya asoy guys kekepunan sawit hai guys hai sungai, sungai jawi guys, sungai jawi sungai kabau Lembu ya, bukan yang di belakang. Kebau tuh, kebau. Hahaha. <laughs> Kacangnya om nih om. Main fisik ya. <laughs> Oke, okay, kita udah nyampe di spot wisata Sungai Lembu nih yang ada di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Jadi kita mau menikmati suasana. Belum ada pengunjung lain nih guys. Jadi kita orang pertama di sini nih. Oke, okay, jadi gimana perjalanan kita hari ini guys? Mantap. mantap mantap ya, mantap panas ya lebih kurang sekitar 40 an lah ya. 45, 45, 45. 45. Ya, beda-beda start tadi nih, cuma rata-rata empat puluh lima, empat puluh empat, lima puluh enam, enam puluh enam, enam sungai Lembu Sampai tiga puluh delapan, tiga puluh enam, enam puluh sungai lembu puluh enam. Sampai tiga Oke okay lah, next kita coba sini ngemping-ngemping, siapa tahu asik kan? Oke, okay, oke, okay. ngopi-ngopi lagi. Oke, okay, usai sudah trip kita kali ini, guys, dengan tujuan spot ke Sungai Lembu dengan jarak sepuluh lebih kurang 40 puluh kiloan dari Kota Bandar. Sekarang kita mau OTW pulang lagi. Oke ya, sampai jumpa di trip berikutnya Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe